Oke, okay, sekarang kita mulai. Kita push ring dan master. Oke, okay, kita mulai saja. Ini agak rumit sih. Kita push pakai zas. Oke, okay. kita mulai. mantap nih guys Ada yang dari korea Hero Zaz. ini mungkin gak kelihatan karena update nya kurang hmm. <laughs> kita pakai flicker skema perlengkapan gue gunain yang dipakai oleh Master Master Zazz League. untuk emblem masih pakai Kemen Magic M Oke okay. pakai apa aja nih Franco, capek duanya enggak tahu <laughs> Oke okay, <gak> ada apa-apa <coughs> anjing spellnya coy saber sabar, lagi aku, emang gak dewa mungkin. Tidak mengawati Franco, Moskov, Saber Lenslot Uh, ini main cuman Musuhnya bro Anjing Welcome to the Mobile Oke, kita berangkat sekarang All troops destroyed Oke, pertama-tama kita ambil buff sini aja biar Dapet yang besar Oke okay. hey, Eh, pretty Come on, man Come on, oke okay, Kita ambil satu Eh hey, Diambil duluan, bro anjing tuh bangsa Kita sekarang ambil Monster Pasir apa enggak tahu. Ambil duluan kah Jangan sampai telat Doni Sini Bantu kalian bro Wih <tuk> Jangan yang diambil kita bantu. Loh, kok banyak. Sabarnya masih kuat. Ini dua doang. Langsung sikat. Oh, iyi. Oh. Itu ada Young man. Young sekarang kita belajar bantu sate di map atas jangan jangan sampai keduluan, mantap ambil poin, Eh, jangan sampai boyang mati, besarlah doni, oke tingkat doni, uh Hampir mati men. Kita pakai flicker karena sudah gak aman bro. Mundur sabar. Kita serang dulu sabar. Woi jangan jebakan telur men. Sekali lagi. Sabar. Kita serang keong dulu. Aduh, jangan di situ. Mau tralis mungkin Mundur dulu, coy. Jangan sampai mati, coy. Aku bingung enggak nih. Eh, uh. bangsatnya. Si Yun Yun. Aduh kalau kita commit langsung akan langsungnya. Kecuma bantu dari jauh. Ayo Johnny, kembali Johnny. Oke men, langsung di sini. Aduh, kelamaan. Ya, datang. Jangan di sini, Zoni. Nanti saya yang mati. Oh, gak ada musuh. Aman, terkendali. kita dulu, sampai dulu, men. Terus, kenal lagi. Sekarang kita ambil bar Oke okay, mantap Jangan recoil dulu bro Masih ada kali. Lumayan <coughs> Masih apa tadi? Oh men? Oh, amazing! Brutal, men! Oh, men! Aduh, aduh! App atas bro, jangan sampai kelelahan. Yo Franco, perangkat Franco. <tuh> Levelnya sepadan dulu, oh, enggak? Levelnya masih jauh. Uy, anjing si siapa Harley? langsung pergi gitu aja men? aman nggak di sini? ku aman. kita sembuh dulu men. sabar. Aduh. Kenapa ku yang kena? Joni jangan mati dulu Joni. Joni, Joni. sekarang kita kemana? Oh, bantu di bawah dulu. Udah oh, sini. Enggak kuat nanti. Ayo, main sama men. Kenapa kau? men, kalau membunuh saya men saya oh, men recoil terlebih dahulu ini agak mati-mati oke sekarang kita hapus batu teman-teman cover main ambil dulu oke bas kita ambil jangankin dulu anjing ah, anjing mati Bang satu sini sini leherku pas kamu itu ah. gila buat kita puluh sedikit. tiket namanya penkom di penkom ambil kok tarik mantap air enggak kena. Waspada jalur tengah, soalnya di tengah itu sulit. Wih, eh, Wih, gue yang men Johnny Pinter kan Johnny. Johnny pintar. Kita serang tower. Sekarang juga. Yo kita serang. Sekarang kita bebas men. Langsung push, langsung push tower. Oi. Berangkat. Gak usah takut. Ada si Johnny. Biar nyawanya tengah ini. Yuk kita pergi Franco. Franco. Jangan sampai ke sana Franco. Di sini aja Franco. Kamu saya Franco. Oke, ambil. Mantap. Sekarang kita menyusul untuk membunuh buff lagi Ambil Oke, okay, good lebar sekali sekarang, nyusin dulukan kecil Jadi bisa kita lewati sini mungkin ada bro Oh, gak ada Aman Aman, terkendali Sekarang kita sampah Gak bisa lagi Teman-teman kumpul Mati kau Men mantapkan kan -nya. Yuk nya Kita sekarang recall dulu Jangan takut Dengan mati Karena suatu saat Semuanya akan mengalami Apalagi dalam permainan game <laughs> Ih nomornya men, nama cuma nomor tok. Kita bantu. Mantap. Si Johnny yang kecil bro. Mati kau, men. kau Uh. Hancur kah? eh nyawa Bro? Siapa dulu menang banget. Yo, Auto Win Man. Sekarang kita bakal menang Udah gue mati dulu 12 menit langsung hancur Sabar sabar mundur men mundur mundur <tuh> skill 4 mati dua asis 5 cuma ya yang penting nggak minus hmm. oke okay. dua di bawah satu di o, dua di mana <coughs> satu atas <coughs> menurut semua men tinggal sejujurnya mantap sekarang kita tinggal bus kok gak mati? rasanya mati, bro ya kelamaan tinggal push doang, bikin teman semua matikan, ini, matikan, hancurin bro, Renko. dikit lagi friend kenapa saya harus berkorban, kira-kira siapa ya yang MVP, pas harus lanjut load Sekarang kita berangkat Berangkat lagi Dengan tujuan yang sama Untuk menang Skor 21 Sama 12 Pertarungannya cukup sengit men Ayo cepatkah, kah Mari ini cepat men Saya mau ke Saya nggak mau kelihatan Kelewatan Ya Baru datang langsung mati. Asalnya orang ya. Sapar, bro. Ayo Minion on, ayam ini on, ayam ini ini Sinyalku, hmm. Moskov mundur, Moskov. Year, Jangan ke, kecepet-cepet. Uh, mantap bro. Been... Bunuh itu. Sekalian. Push sekarang kita push. Apapun, apapun. Sekarang kita push. Harus push. Harus push. Dan harus langsung menang. besarkan si Joni. Ayo Joni, bantu kita joni. Mantap, kita bunuh. Kill Joni, kill Joni. Aduh, dibunuh pakai heli. Sama-sama make upan Oke. Okay. Mantap minion, mantap minion, hancurkan minion. Jangan kasih keras. Yo, bisbol tiguk tiguk. Mantu bro, don't do bro. Amin, selamat jangan kalau mati. Aku Harlimen yang penting. <coughs> <coughs> mundur, mundur. Jangan maju. Sini sama gue. Johnny mantap si Johnny. Johnny. Disini, Johnny. Kita rampok Johnny. mati hmm. ini kalau usaha sih gue yang enggak mati, ya. soalnya berbahaya kalau gue mati gue naik satu-satunya sama. oke okay. good good gecap-gecap good good men kita sekarang coach. cukup gigi rupanya dua itu jangan kelamaan, ah uh, kelamaan itu teman, -teman. kumpul kumpul bro kumpul bro. Juga lo berani men? Gak berani kan? Soalnya disuci. sekarang kita pun Inilah yang namanya Al Yang didapatkan dari Zas. Oke. Okay. sudah merekamnya